Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa di bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar trik baru seputar Lesti Tijara dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya baiklah sahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita lihat persahabat ya ada vitamin bahagia banget ya kita lihat yang gemes gemes Tentu, melihat tugu BBL. Waduh, tuh sudah standby ya BBL di studio SCTV. Masya Allah, lagi digendong sama Nin. Luar biasa, tentunya menggemaskan banget ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun para dari pos kembali oleh Uncle Leslar, underscore. Ada kalimat ketsen yang dituliskan di postingan ini Selalu menemani ya bang Masya Allah sehat-sehat ya Nin Amin Masya Allah banget ya Selalu setia nih Abang L menemani papa bunda Dan Nin juga Mudah-mudahan selalu memberikan kesehatan Selalu bisa menjaga baby L Kita doakan persahabatnya ya Malam ini Leslar bisa tentunya menampilkan penampilan terbaik Dan menyapu bersih piala penghargaan Dan selanjutnya persahabat ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Tim dari Leslar Entertainment Tentunya terlihat bersahabat Masyaallah Allah kekompakan ini Yang membuat kita bahagia banget Ya Alhamdulillah Semoga selalu tetap kompak Dan solid untuk tim Leslar Entertainment dan kita juga saling dengan enin, persahabat ya, yang ikut juga berfoto di tim Leslar. Wow, nambah semangat aja nih warga Konoha untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Bapak Milar. Dan kita juga persahabat ya pasangan ini masih diunggahan Leslar Anes Garsik. Dan disimak juga nih ada kalimat caption info yang dituliskan. Masya Allah, best team. Yang mau di Twitter boleh ramein Hashtag LeslarSMA2022 Kita seru-seruan aja ya Kalau nyuruh trending kan kasihan Jadi beban buat diri kita sendiri Kita have fun aja sana yuk Sambil nikmatin acara SCTV Music World 2022 Yuk persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya semakin ramai Dan semakin banyak dukungan Dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita, lesti dan rizky bilar. Untuk berikutnya, para sahabat kita mampir ke unggahan papa bilar. Dua jam yang lalu, para sahabat papa bilar ini mengunggah postingan foto momen ketika di acara sofi bareng pasangan tofu torik dan fuji. Ini sih luar biasa banget ya, dua kapal Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik antara Taufu dan Leslar. Kita tentunya selalu mendoakan, mensupport yang terbaik. Kita lihat juga persahabat di postingan ini, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat. Foto ini adalah representasi perbedaan dominannya seorang pria ketika masih pacaran dan saat sudah menikah. Wow, ini sih cute banget ya. Luar biasa kalimat khusus yang dituliskan oleh Papa Bilar hingga menuai banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat. Yakni ini dari Anggun Sabadaya yang atas kepala selalu mengatakan, wes lah, tinggal ngomong bucin aja, belok dulu ke dominan. Aduh, masya Allah banget ya, memang itu adalah kesenangan kita. Ini selalu bisa ngeles yang Apalagi seorang Papa Bilar nih Ngelesnya Masya Allah Tapi kita tentunya suka dan bahagia Dengan idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah ungan spesial dari akun Indosiar Satu jam yang lalu ini mengunggah foto Bunda Lesti ada Putri Dea Ada juga Nia Linda persahabat Milih style favoritmu, tuh ada girly, casual, dan sporty. Kira-kira kalian milih mana Kalau kamu milih sih milih yang kasual aja, para sahabat ya, terlihat elegan sederhana, tetapi tentunya luar biasa banget. Yang tengah ini tuh yang pakai kerudung, masya Allah luar biasa, para sahabat ya. Dan kita lihat juga nih, ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption. Kamu termasuk dalam tipe yang mana nih, kalau pakai baju sehari-hari, girly, kasual atau sporty, just komen di bawah ya, tuh, kita lihat di kolom komentar Salah satu dari akun Elni739 menyatakan Lesti dong, wow, masyarakatnya nama bunda Lesti selalu ramai Semoga saja makin banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita ini dan untuk kabar berikutnya, para sahabat ada kabar bahagia dan sangat membanggakan sekali yang untuk warga Konoha Alhamdulillah, Leslar sudah tentunya dua piala penghargaan diraih Yang pertama Piala dalam kategori kolaborasi paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti dan Rizky Bilar Dengan judul Takdir Cinta Lagu yang dibawakan Ini berhasil mendapatkan penghargaan Dan berikutnya juga Piala didapatkan oleh Bunda Lesti Dalam kategori penyanyi dangdut paling ngetop Ini sih luar biasa banget ya Tentunya piala